23 Oktober 2022 lalu, paroki Tangerang kedatangan romo baru nih, yaitu romo di Dibia Darmaja SJ. Setelah 12 tahun melayani di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Paroki Mangga Besar, romo Dibia Darmaja berpindah tugas ke Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Paroki Tangerang untuk melayani bersama para romo lainnya. Penasaran dengan romo Dibia Darmaja? Yuk, simak video berikut ini. Nama aku Nikolaus Bibyadarmojo Tulisannya, ya, saya lahir di Bantul, Yogyakarta 10 September 1964 ya, Bapak Ibu saya, memang dua-duanya Katolik, sudah pulang ke nama Tuhan <laughs> Nama Bapak Agustinus Sumardi, Wekma Subloto sementara Ibu namanya Kristina Sidi Suminah saya mempunyai dua kakak, tiga adik tetapi adik saya yang persis adik saya langsung laki-laki sudah pulang dulu rumah ada Tuhan jadi sekarang masih ada dua kakak, dua adik putri-putri semua sebelum di Paroki Tangerang saya cukup lama di Paroki Mangga Besar Jakarta Dica Petrus Paulus Mangga Besar dan cukup lama juga, 12 tahun di Mangga Besar kalau dari sejarah bukan secara panggilan tetapi secara pendidikan memang saya sekolah SD di sekolah Katolik di sekolah Kanisius, SD Kanisius Jawa Tengah, Sungkus Kepanekung Semarang, itu namanya kandisius tetapi seperti serada kalau di Jakarta. Hmm. Lalu SMP di negeri, lalu mulai SMA, saya masuk seminari menengah di Merbayudan, Magelang. Masuk seminari menengah Merbayudan, lalu novisiat di Gerizonta, Terus sekolah tinggi filsafat biar karena di Jakarta. Lalu, tahun orientasi karya di Wisma mahasiswa, karya kerasulan mahasiswa di Yogyakarta dan di Solo. Setelah itu, baru teologi, sekolah teologi di Sanat Adharma. Cita-cita dulu, saya pada tahun 70-an dengan figur ABRI atau TNI yang hebat mm. Saya pinginnya dulu jadi ABRI Cita-cita suruh dulu jadi ABRI tetapi ya, mungkin kalau belum lahir atau <tuh> <tuh> <tuh> tahun, tahun 77, supaya sekedar itulah bagaimana kejadian langkah-langkah yang telah terjadi di dalam bumi Indonesia mm. Peran ABRI yang begitu ya itu yang lalu Wah, ini kenapa bisa begini rohaninya ini harus diberesin gitu loh. Oh. <laughs> lalu tetap mau menjadi militer tapi tetapi yang bidang rohani saya habis bayi karena bapak ibu sudah sangat tertip disitulah lalu tertarik untuk emang, menjadi religius menjadi rohaniwan di Katolik. Pertanyaan selanjutnya Romo sudah berapa lama? menjadi seorang rohaniwan. 24 tahun. Kalau boleh tahu, uh, tabisannya pas tahun berapa, 1998 ketika kita reformasinya paromasi di Yogyakarta di Kota Baru. Oh, Malah di Kota Baru, gereja uh, Santo Antonius Kota Baru. Ada ada apa saja mengenai karya yang dihasilkan seperti ini? Bidang <laughs> saya kan biasa libuku buku-buku tidak belum menerbitkan, hmm. tetapi kalau renungan seperti berita paroki, memang ada kolom untuk renungan uh, mingguan seperti itu, itu saja ya. Setiap minggu membuat renungan yang uh, seperti itu, yaitu selama ada di uh, maga besar kan berita paroki ada uh, renungan harian, renungan mingguan, uh, uh -huh. yang diisi renungan yang saya yang membuatnya uh, seperti gereja pada umumnya juga pada saat ini, begitu mengharapkan dalam situasi kemajuan seperti keahlian teknologi yang sudah ada, orang bisa semakin kuat imannya mendalam pula di dalam segala macam seperti itu, hmm. kalau seperti Anda sudah bisa, artinya dari gitu you know, hmm. teman-teman kita pun dengan you know, berbagai macam you know, kemahiran tetapi lalu bagaimana mencari Tuhan kalau begitu, you know. seperti itulah masalah seperti itu, mana bagaimana you know, iman ataupun kekudusan, keselamatan itu bisa semakin dimiliki hmm. oleh seluruh warga gereja di dalam segala arus zaman seperti ini.